Baiklah persahabat selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada dengan spesial dari kakaristi Pilar di akun Instagram pribadi miliknya dua jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto cute yang sedang naik mobil grey persahabat yang masya Allah selalu saja bikin bangga dan selalu saja membuat kita bahagia persahabat yang mudah-mudahan selalu sukses dan selalu bahagia untuk idola kita. Ada kalimat Gemsan info yang dituliskan juga di postingan tersebut Dede itu paling gak suka kalau nunggu Nah, today gua jemput Dede yang habis rekaman lagu baru nih Wah, wow, persahabat ya Bau-bau aroma lagu baru dan single terbaru nih Dari Dede LHC ke persahabat ya kakak Bilar Ini menyampaikan bahwa Tentu kakak pilar ini hari ini Jempu tidak lepas yang habis rekaman lagu baru persahabat ya dan pastinya gue pilih naik Grab car kata kakak bilar selain gue emang nyaman dengan pelayanan Grab ID gue tuh juga habis ngejar Grab Masnya yuk ini nih gue beruntung banget dapat salah satunya guys wah selamat banyak persahabat ya tentu doakan selain terbaik untuk hidup kita mudah-mudahan. Selalu membanggakan dan selalu sukses apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita. Banyak tanggapan banyak komentar yang diberikan dari fans sejati Lancelaria, ini dari akun Instagram di gejoran Oscar story mengatakan dalam kolom komentar Bismillah, mencium bau-bau aroma single baru Wow, Masya Allah banget ya Sukses terus untuk lagi. kita Mudah-mudahan ada kejutan soal lagu terbaru dari idola kita Berikutnya persahabat, kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial dari style putihan bilar Yang mana mengunggah sebuah komentar dari fansnya Betran Beto Persahabat, ya ini masalah voting kita lihat di sini kalau Onyo menang di tingkat pertama geser Lesti, kita jadi fanbase terbesar geser fans Lesti Semangat, wow persahabat ya, makin barbar -bar aja nih fans Petran ingin mengalahkan kebarbaran dari Leslar Lovers Persahabat, ya kita lihat di kalimat Gamsen yang dituliskan oleh Akasendal Putih Bilar Oh tidak bisa, semuanya jangan lupa voting tinggal 2 hari lagi Kita pasti bisa semangat Raja Sif versus Gebrek Bensu ini Tuh bersahabat ya jadikan ini semangat kita bersahabat ya Bismillah, mudah-mudahan idola kita tetap bertahan di urutan nomor pertama Kita lihat keunggian berikutnya Alhamdulillah nominasi sosial media Artist of the Year masih tidak lesi kejoram menduduki posisi ranking pertama persahabat ya Di bawahnya ada Betran Beto di posisi kedua Tentu kita harus semangat, tetap fokus dan tetap dukung karya-karya terbaik dari Lesti maupun Kakak Rizki Bilar berikutnya persahabat yang kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial nih wah wow, cute banget ya mom di gudang jam ketika live persahabat ya di dan kakak bilar siapa yang tentu atau bahagia persahabat ya, saat melihat live mereka berdua di youtube gudang jam ofisial pastinya kita semua merasa bahagia banget persahabat ya karena idola kita selalu menyuguhkan vitamin vitamin cute dan manja persahabat ya. masya Allah dan setelah live juga, Leslar Team ini dikasih hadiah jam tangan oleh Gudang Jam ofisial. Masya Allah semakin bahagia banyak persahabat yang mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid Selalu menyuguhkan kabar-kabar baik dan tentu karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment Keunggahan berikutnya, perhatikan juga, ini momen so sweet banget persahabat ya, cidukan vitamin manja nih untuk kita semua. Perhatikan tangan di les sekejorah yang memegang pundak kakak Rizky Bilar, Masya Allah, luar biasa banget persahabat ya. Kita lihat di kolom komentar banyak tanggapan, banyak respon yang diberikan kita lihat di sini ada komentar dari akun nurbandina kalsong 98 ini apa white malam minggu gua gini amat masya allah banyak persahabat ya <gih> emang cute romantis alhamdulillah vitamin malam minggu kita disuguhkan tentu kegiatan lesti dan rizky bila berikutnya perhatikan juga persahabat di sini baby l yang lagi dalam perutnya bunda Lesti lagi gerak-gerak persahabat ya lagi nendang-nendang perut bundanya nih persahabat yang perhatikan baik-baik di video ini ini jelas banget utun sayang persahabat ya Masya Allah banget lagi nendang-nendang perut bundanya nih perhatikan persahabat ya ini gitu, wah Masya Allah banget ya terlihat jelas banget bahwa BBL lagi nendang-nendang perut bunda Lesti ini persahabat ya perhatikan juga tuh Aduh cute banget persahabat ya Masya Allah mudah-mudahan saja sehat Dan kita makin gak sabar menantikan BBL Leslon Junior Ini tiba persahabat ya Doakan yang terbaik mudah-mudahan tidak Lesti diberikan kesehatan, kelancaran, dan kekuatan Berikutnya juga, perhatikan persahabat, ya ini ada momen ketika didaklasi kejuaraan kehujanan dan kakak pilar persahabat, ya sikap nih, wow, allah banget ya, kasihan nih didaklasi kehujanan katanya tuh, doakan semoga terbaik persahabat yang mudah muda mereka selalu sehat dan dilindungi dari orang-orang yang tidak baik, kita masih menunggu kejutan, kabar baik dan berbahagia selanjutnya, jangan kemana-mana tetap stay tune.